yang terdiri dari non-retinogen ya. Artinya tanpa robekan retina dan retinogen dengan robekan retina. Berarti kalau dia ablasi retina ini dia tanpa robekan dan adanya dan dan adanya robekan gitu ya. Tanpa ada robekan dan adanya robekan. Oke, okay. kita lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi ablatio retina. Ya, ada dua. Yang pertama itu rektomatogenus retina detachment atau RRD. Lalu yang kedua non rektomatogenus retinal detachment atau NRRD. Jadi <tongan> kalau dia RRD ini diawali dengan adanya robekan. Pada retina yang menyebabkan masuknya cairan ya. Jadi kalau kita melihat ini kan eh, adanya robekan ya. Ada robekan pada retinanya sehingga masuk cairan ya. Di antara lapisan retina tersebut. Jadi kalau NRRD ini eh, terlepasnya lapisan sensoris dari RPE. Akibat dari tarikan oleh membran vitrofib vitroiretinanya jadi rp ini eh, mana yang saya jelaskan ini <tuh> jadi eh, nrrd ini ada dua ya yang pertama lepasnya lapisan sensoris dari RPE, lalu yang kedua eksudatif retinal detachment. Jadi masuknya cairan yang berasal dari choroid vilari ke rongga subretinanya. Jadi teman-teman harus bisa memahami perbedaan ini ya. Klasifikasinya ada dua, lalu yang non RRD-nya juga ada perbedaan. Oke, kita lanjut. Nah, etiologi dari ablasi retina ini eh, dapat terjadi secara spontan atau sekunder setelah trauma. Berarti ini bisa karena trauma ya. Karena trauma. Ya, trauma tadi ya karena robekan tadi. Lalu kedua akibat adanya robekan pada retina. Jadi cairan masuk ke belakang dan mendorong retina atau terjadi penimbunan eksudat. eksudat atau cairan di bawah retina sehingga retina terangkat ya, terangkat atau non-retinogen. Lalu yang ketiga, penimbunan eksudat terjadi akibat penyakit eh koroid misalnya skleritis, koroditis dan tumor ya, tumor retrobulat. Oke, okay. kalau kita melihat dari perjalanan penyakit dari abletio retina ini, teman-teman, ya pertama tadi karena trauma, ya adanya robekan pada retina, lalu masuknya cairan, dan sehingga menimbulkan eksudat. Sehingga nanti uh, retina terangkat dan bisa mengakibatkan peningkatan tio, dan bisa mengakibatkan nyeri. Nah, lalu... Uh, retina eh, mengalami eh, apa namanya pengangkatan atau bisa disebut non rematogen yang bisa mengakibatkan ablasio sehingga terjadi nontrauma ya non trauma yaitu retinopati adanya massa dikoloidnya dan bisa mengakibatkan kerusakan ya jadi setelah retina terangkat bisa mengalami kerusakan retina sehingga mengalami sel kerucut dan batang retina terpisah dan bisa mengakibatkan tidak mampu menerima gelombang cahaya dan mengalami penurunan persepsi sensori atau visual. Jadi eh, diagnosa perawatannya yang kita angkat bisa resiko cedera, lalu diagnosa selanjutnya bisa eh, kurang perawatan diri dan bisa pasiennya mengalami kecemasan atau ansietas. Ya. setelah kerusakan retina bisa dilakukan tindakan pembedahan atau operasi. Nah, setelah memang nanti dioperasi lalu tidak dilakukan atau ditangani dengan baik bisa mengakibatkan resiko infeksi. Ya, oke okay, kita lanjut nih. <tuh> Oke, okay. selanjutnya adalah manifestasi klinis dari ablasi retina. Ya, ada gejala dini. Ya, kalau kita pas uh, kalau kita mengalami ini pasti uh, apa ya dibilangnya uh, mata kita mengalami ini ya uh, seperti kemerahan, lalu uh, kilatan halilintar terkecil pada lampangan pandang. Ya, atau namanya floaters dan potos, eh, potof, potopsia ya. Lalu yang kedua pasiennya akan mengalami gangguan lapang pandang ya. Lalu selanjutnya pandangan seperti tertutup tirai ya. Jadi eh, pandangannya eh, tidak, tidak jelas gitu ya. Jadi ada samar-samar gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bisusnya menurun ya. Bisus menurun tanpa disertai rasa sakit. Nah ini, sama ini ya. Oke. Okay. Lalu yang terakhir adalah pada pengurusan kundus okuli tampak retina yang terlepas berwarna pucat dengan pembuluh darah retina yang berkelok kelok disertai atau tanpa adanya robekan pada retina. Oke, okay, kita lanjut. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ultrasonografi, ada pemeriksaan flera invitation ada fundus drawing, cold mentricled mirror, dan indirect flip lab biocroskopi. <tuh> Oke, okay, kita lanjut nih. Nah, komplikasinya ya. Komplikasinya, komplikasi awal setelah pembedahan, <tuh> Peningkatan TIO, yaitu peningkatan TIO, lalu e, pasiennya mengalami glaukoma, lalu pasiennya mengalami infeksi, dan pasien mengalami ablasio, koroid, dan kegagalan pelekatan, pelekatan pada retina. Jadi peningkatan ti ini teman-teman. Eh, <tuk> ya. Jadi peningkatan tekanan intraokular ya atau tiu. Oke, okay. nah ini ada komplikasi lanjutnya ya. Komplikasi lanjutnya eh, pasiennya mengalami infeksi dan terlepasnya bahan eh, bakling melalui konjungtiva atau erosi melalui bola mata. Oke, ini adalah penelitian perawatannya ya teman-teman. Yang pertama kita sebagai perawat <coughs> membuat pasien tersebut yaitu melakukan tirah baring ya, melakukan tirah baring. Lalu mata yang sakit ditutup dengan uh, bebat mata ya. Lalu pada penderita dengan ablasi retina non rektmatogen Bila penyakit primernya sudah diobati, tetapi masih terdapat ablasio retina, dapat dilakukan operasi. Ya, nama operasinya eh, operasi zop <coughs> Namanya jadi eh, selanjutnya adalah pada ablasio retina rematogen. Dilakukan fotokoagulasi retina. Bila terjadi robekan retina dan belum terjadi separasi retina. Jadi dilakukan fotoagulasi untuk melihat keadaan robekan pada retina tersebut. ya Yang kedua tadi, mata yang sakit ditutup dengan bebat mata ini. Artinya matanya ditutup sebelah ya. Menggunakan kasa steril ya teman-teman. Oke. Okay kita lanjut nih. Nah, ini untuk asuhan perawatannya ya. Asuhan perawatannya yaitu kita melakukan pengkajian perawatan ya. Kita kaji siapa nama pasien tersebut, identitasnya, dari mana asalnya. Lalu kita lalu yang kedua adalah kita tanyakan riwayat kesehatan sekarang lalu yang ketiga kita tanyakan riwayat kesehatan sebelumnya ya lalu kita tanyakan riwayat kesehatan keluarga, lalu e, riwayat tumbuh kembang, lalu sosial ekonomi dan keadaan psikologisnya. Selanjutnya di sini adalah kita e, kita angkat diagnosa perawatannya yaitu penurunan persepsi sensori penglihatan yang berhubungan dengan penurunan ketajaman dan kejelasan penglihatan, ya. Lalu yang kedua uh Oke, okay. selanjutnya yang kedua adalah risiko perluasan cenderah yang berhubungan dengan peningkatan aktivitas dan uh, kurangnya pengetahuan. Selanjutnya uh, ansietas ya, ansietas atau kecemasan yang berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang kejadian operasi. Jadi memang uh, di sini nanti kita jelaskan uh, tentang penyakitnya ya, lalu kita jelaskan prosedur tindakan pembedahan. Lalu, lalu yang keempat adalah risiko cedera berhubungan dengan peningkatan TIO. Sebentar dulu ya teman-teman, saya membuka ini dulu. Terima kasih. Uh -huh. uh -huh.